Taman kota, taman kotanya ada di, kota ya. di tengah kota Tanggrang di samping Sungai Cisadane. Jalan saya ya? Udah mau main apa? Oh mau Oke, kita langsung main aja ya Ayo ikut, ayo ikut Pocot. Di mana mau dipocotnya? Di Ada banyak permainannya, ada kayak ayunan ini terus ada perosotan. Perosotannya ada dua, yang satu yang tadi mainin sama launa itu lebih tinggi. Jadi, kalau kita ajak main anak kita di sana, harus bener-bener diperhatiin yang dijagain lah di bank. Jadi, takutnya jatuh atau apa. Terus, kalau untuk ayunannya ini sebenarnya belum bisa untuk usia launa ya. Cuman karena dia pengen, dia pengen main ini ya udah, jadi digir digiring-giring aja biar gak jatuh. Biasa ngajak Launa main sini Karena pertama deket Terus ya biar gak suntuk di rumah terus Karena kan kita cuma ngeliat tembok aja Jarang ngeliat pohon Jadi disini lumayan lah buat kita Main-main uh, sama anak Ya Launa gak? senang gak? Seneng Launa happy Launa happy gak? Dejak main nice. Happy <laughs> Mau main apa lagi sekarang? Mau kesana gak? sana. kita mau putar-putar taman ya iya mau lari-lari kita lari-lari yuk ayo guna, turun ayo, kita lari, lari. nah sekarang kita ada di sudut taman yang lain di sini ada sedikit sih permainan ada tiga permainan buat Bagus permainannya Cuma ya itu minusnya ini nih Banyak mainan yang gak kerawat Kayak ini nih Udah lepas pegangannya Terus <tose> <tose> <tose> Tapi anaknya happy sih Gak apa-apa yang penting main dijagain Terus ini Ini juga kayaknya udah Tempat duduknya ini gak safe buat anak-anak Karena kan bisa bikin sakit uh, Dudukannya agak bagus kayaknya ini. Mau main di sini aja sayang? Oh, dia enggak mau. Dia mau di fish. Oh ya. Pegangan ya. Pertigalin aja, dia aman aja kalau dia pinter. Nah di sini ada bagus juga nih ada pojok merokok. juga ada kamar mandi, tapi nggak tahu kayaknya ditutup. Di juga ada tempat sampahnya yang lengkap. Jadi di sini ada tiga jenis tempat sampah, ada buat organik, terus untuk botol-botol. Ini untuk plastik, kaleng, kertas. Jadi di sini sini cukup nyaman. oh iya iya iya, iya. <laughs> Dia nggak sabar. Jadi sini cukup nyaman sih. Ayo, ayo. Ini aman buat anak-anak kalau mau lari-lari nyaman lah. Terus tempatnya adem. Ini walaupun siang tengah bolong. Sebenarnya tengah bolong banget sih jam sekitar jam dua. Jadi jam dua, tapi uh, suasananya ada karena banyak pokok. Tunggu, oh ya di situ, di kita juga bisa lihat ada di sini juga bisa buat uh, latihan skateboard atau apalah buat anak-anak muda. Batunya dibawa sama dia. Mau dibawa pulang, mau diadopsi. Cari apa lagi? Ada butterfly, ada kupu-kupu? Itu butterfly.